Udo, bagaimana permainan hari ini? Alhamdulillah, uh, ternyata PS GB, GB, yeah. luar biasa. Uh, nampak memang keteraturan ya, yeah. bola. Yeah. ini memang kami ini kan jangan lupa nih. Dari yeah. lapangan sekarang jadi sebetulnya kan bukan persoalan kalau ada menang kan? iya. tapi silaturahim olahraga itu kan? betul sekali dari yang belum kenal jadi kenal kan Iya betul Tidak. yang sudah kenal jadi bersaudara betul sekali itulah yang kita harapkan iya. terus Permainan hari ini? Alhamdulillah, uh, ternyata PS GB, GB, yeah. luar biasa. Uh, nampak memang keteraturannya, ya yeah. bola. Yeah. memang kami yeah. Jadi sebetulnya kan bukan persoalan kalau ada menang sih, kan? oh. tapi silaturahim olahraganya. Betul sekali Dari yang belum kenal jadi kenal kan? Iya betul, -betul. Yang sudah kenal jadi bersaudara Betul sekali Itulah yang kita harap iya. Terus apalagi harapan? Saya berharap gunung Bungsu ini sekitar kira mempunyai lapangan yang selanjutnya okay. Karena itu ya pembinaan olahraga termasuk khususnya sepak bola okay. juga harus ditingkatkan, ditingkatkan lagi ya? Iya ditingkatkan uh. lagi pendidikan uh. anak-anak oh di sini iya, sekolah SSB, ya. Iya SSB. ada ada ya, kalau bisa dibentuk atau kalau sudah ada ya, sudah ada dilanjutkan sehingga tak mustahil nanti pemain main yang biasa jauh ampar terasa dari musik okay. nah, lain itu ya mungkin juga bisa mencegah penyakit dari kesalahan Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak. Eh, uh, permisi, Pak, sebagai coach, uh, bagaimana tanggapannya pada sore hari ini? Oh, saya sebagai mantan pemain bola, yeah. saya support ini. Yeah. lapang ini bagus. Ya. Yeah. Tinggal bagaimana ngerekap rumput. ya Habis itu organisasi pemuda itu dengan baik. Iya, yeah, baik. Menyelang pemuda ini tidak gampang. Iya. hari ini tentang ada narkoba, iya. jadi kalau bisa kita kamu muda narkoba orang ya. itu orang biasa. hari ini kita masuk ini ini dicoba sama orang pintar semua ini iya. ada dosen ada iya. akademisi, ada ada, ada, ada ada apa pejabat daerah ya, iya. jadi masukannya hmm. pertahankan lapang bola ini kepada pemuda Gunung Bungsu, hmm. tingkatkan lagi apa kekompakannya dan juga kalau bisa banyak uji coba sure, sure. supaya nanti ada peningkatan penerimaan. makasih ya baik terima kasih coach. ya, dia bau kan pak ya, mantep, pak wajar kan, terus mandi, Alright,